ratusan penderita COVID yang menjalani isolasi mandiri dilaporkan meninggal dunia sepanjang bulan Juli ini apa yang menyebabkan pasien isoman meninggal dunia dan seperti apa semestinya pengawasan yang dilakukan pihak puskesmas terhadap penderita COVID yang isoman, kita akan mendalaminya bersama dengan ketua terpilih pengurus besar ikatan dokter Indonesia atau PBID, dok Adip Humaydi, terima kasih dokter Adib telah bersama kami dalam COVID Today uh, dok ini kalau kita lihat Jumlahnya atau total yang meninggal saat isolasi mandiri saat ini saja sudah 2.491 bahkan di bulan Juli ini saja sudah ratusan menderita COVID yang isoman meninggal. Nah ini sebenarnya Anda melihat angka ini apa sebenarnya yang menyebabkan angka pasien yang isoman ini terus meningkat. Ya, Jadi yang pertama tentunya eh, terkait dengan isoman ini adalah satu upaya yang kemudian dilakukan oleh masyarakat. Hmm. Ya terlepas dari upaya ini memang kemudian atas saran dari tenaga medis atau tenaga kesehatan atau atas saran dari fasilitas kesehatan. Tapi di awal-awal kemarin itu isolasi mandiri ini dilakukan oleh masyarakat melihat kondisi di fasilitas kesehatan atau di rumah sakit yang overload seperti itu. Hmm. Sehingga akhirnya ada upaya yang kemudian dilakukan oleh masyarakat untuk kemudian mereka mengobati dirinya sendiri dan kemudian melakukan upaya pengobatan tanpa nah ini yang yang jadi masalah padahal tanpa adanya pemantauan atau pengawasan dari tenaga medis atau tenaga kesehatan. Nah inilah yang kemudian saya kira uh, upaya yang saat ini harus dilakukan adalah sosialisasi terkait dengan apa tanda bahaya Covid, apa kemudian upaya yang harus dilakukan sebagai triase atau pemilahan yang harus dilakukan masyarakat untuk kemudian Kapan dia tetap bisa melakukan home monitoring di rumah Atau kapan dia harus ke fasilitas kesehatan Nah ini yang saya kira perlu untuk kita lakukan sosialisasi Mbak Elisa Baik dok kita mulai dari bagaimana atau pasien yang seperti apa Sebenarnya yang bisa uh, melakukan isolasi mandiri di rumah dok sebenarnya Ya jadi sebenarnya kalau kita lihat sekarang pada kasus dengan Covid Ada yang dengan kriteria OTG Okay. Dia PCR-nya positif ya. PCR positif itu baik itu dari proses tracing ataukah kemudian uh, ikut dalam uh, testing ya, sehingga dia positif ya. Terus kemudian uh, dia ada gejala ringan. Kemudian ada gejala sedang, berat, dan kritis. Nah, kalau yang OTG dan ringan, kita sebaiknya sarankan dia melakukan isolasi mandiri di rumah. Hmm. Tapi sekali lagi, isolasi mandiri itu ada dua. Isolasi mandiri yang terpantau atau terpusat terpusat maksudnya apa dia tidak bisa melakukan isolasi mandiri di rumah karena situasi di rumah mamanya dia ada di dalam satu pemukiman padat di satu rumah itu dia uh, penuh orang sehingga tidak ada tempat untuk melakukan isolasi maka kita arahkan dia terpusat wisma atlet terus kemudian Rumah susun itu adalah upaya isolasi mandiri terpusat Tapi kalau mamanya di rumah dia bisa melakukan home monitoring di rumah Dengan kamar khusus Dengan kemudian dia ada ventilasi yang baik Tanpa dia bisa kontak atau mengurangi kontak dengan keluarga yang lain Maka itu bisa dilakukan isolasi mandiri di rumah Nah kapan dia itu kemudian bisa melakukan isolasi mandiri di rumah Kita pakai syarat sebenarnya tiga hal saja Satu melihat dari kondisi klinisnya Kondisi klinisnya seperti apa? Dia tampak sakit atau tidak? Yang kedua, dia kita lihat frekuensi nafasnya. Kalau frekuensi nafasnya itu dia, kalau pada orang dewasa kurang dari 20 kali per menit, maka dia masih tetap bisa melakukan isolasi mandiri di rumah. Tapi kalau frekuensi nafasnya lebih dari 20 kali per menit, maka dia harus dibawa ke fasilitas kesehatan. Kemudian pada anak-anak, kurang dari 30 kali. Kalau di atas 30 kali, maka dia ada kondisi sak, maka dia harus dibawa ke fasilitas kesehatan. Baru kemudian kita lihat, sekarang sudah... Sudah ada, saya kira, masyarakat sebagian juga sudah paham tentang pulse oximetry, menilai oksi, saturasi oksigen yang dulu harganya murah, sekarang jadi dua kali lipat harganya. Ya, karena sekarang sudah dicari oleh masyarakat, dan itu memang menjadi parameter. Tiga hal itu menjadi parameter, kalau umamanya pulse oximetrinya itu juga di bawah 94%, maka itu berarti ada gangguan perfusi, maka dia harus segera ke fasilitas kesehatan. Nah, hmm. kapan dia harus ke fasilitas kesehatan juga harus dipahami juga. Jangan kemudian kalau umamanya sesak itu adalah suatu kondisi yang progresif, tidak tiba-tiba mendadak sesak berat, tidak. Pasti ada perlahan-perlahan-perlahannya. Nah, kalau umamanya dia itu dalam kondisi yang sesak, ya malam hari kata ngalah, dan itu masih bisa ditahan, maka datanglah ke poliklinik pagi di fasilitas kesehatan. Kenapa? Dengan kondisi pada saat dia malam hari, dia harus datang ke UGD, dengan kondisi UGD seperti itu, itu saya kira juga akan membawa satu kondisi yang psikologisnya malam membebani, sehingga bukan kemudian berkurang sesaknya, bisa tambah sesak. Jadi hal-hal sederhana inilah yang kalau memakai bahasanya kita adalah triase community, Masyarakat bisa memilah untuk kapan dia bisa melakukan monitoring di rumah dan kapan dia harus datang ke rumah sakit artinya artinya orang yang ada di lingkungan pasien itu atau sebut saja keluarga dok ini harus memahami kapan situasi genting bisa dikatakan seperti itu ya betul. dok ya betul, genting pasien isoman ini betul jadi itu, itu upayanya bukan hanya keluarga saja lingkungan okay. karena jangan sampai nanti kemudian ada stigma juga di lingkungan karena kalau pasien-pasien dengan isoman, selama dia bisa memproteksi dirinya untuk mengurangi mobilitas dan mengurangi e, kontak dengan orang lain, maka dia masih bisa masih bisa dilakukan. Tapi kalau umamanya itu kemudian ada stigma dari masyarakat, itu juga akan membawa satu kondisi psikologis. Dan itu kita harapkan ini tidak terjadi lagi. Sehingga daya dukung masyarakat di wilayahnya, di mana dia tinggal itu menjadi penting untuk mendukung kesembuhan termasuk juga masyarakat juga bisa membantu hmm. untuk kemudian, oh ini ternyata harus segera bawa ke rumah sakit oh ini bisa dimuat di tahun rumah RT RW nya menjadi penting untuk mengetahui anggotanya, itu gimana kondisinya oh masih bagus nafasnya berapa, oh masih kurang dari 20 kali menit, berapa saturasi oksigennya, oh masih 96 97, oh masih bagus nah tiap hari itu kalau memang dilakukan oleh seorang RT atau seorang RW maka dia bisa mengenal oh ini sudah mulai sesak harus segera dibawa jangan dengan kondisi yang sudah perburukan Datang dengan saturasi oksigen yang kurang dari 90 Baru dia datang ke fasilitas kesehatan Itu kondisi yang akan mempengaruhi morbiditas dan kematian juga Oke, okay. untuk um, mencegah keterlambatan itu sebenarnya dok hmm. Bagaimana sebenarnya kita mengecek saturasi oksigen ini Adakah memang tahapannya beberapa jam sekalikah Seharusnya kita mengecek uh, saturasi oksigen kita Ya jadi klinis dulu, dari klinis Kalau okay. klinisnya tidak ada sesak eh, saturasi, saturasi oksigennya kemungkinan bagus hmm. Tapi kalau sudah mulai Dihitung, oh ini sekarang kok nafas saya agak uh, cepat ya, lebih dari 20 kali, ada 23 kali, 24 kali, cek saturasinya. Tapi kalau masih kurang dari 20 kali per menit, saturasinya insya Allah itu masih bagus. itu Oke, okay, baik. Uh, tadi dokter juga sempat berkata terkait dengan dukungan. Ini semua pihak harus mendukung hal ini termasuk dengan lingkungan, tapi juga uh, ada juga di sini adalah faktor juga obat-obatan dan tenaga kesehatan. Kita mulai dari tenaga kesehatan dulu, uh, dok. Bagaimana dengan the puskesmas itu sendiri? Uh, apa yang harus dilakukan antara si pasien isoman ini dengan puskesmas terdekat? Paling tidak seperti itu harus adakah pengawasan dan juga saling informasi sebenarnya terkait dengan hal ini? Ya jadi sebenarnya kalau kita bicara ideal ya hmm. Ideal itu Puskesmas, dokter Puskesmas atau tenaga kesehatan di Puskesmas Dia harus menjadi perwakilan dari seorang menteri kesehatan di wilayahnya Untuk memantau kesehatan masyarakatnya hmm. Tapi dengan kondisi saat ini memang agak sulit Apalagi di Jakarta karena Puskesmas pun sekarang sudah melakukan perawatan okay. Kemudian Puskesmas pun terbebani juga sebagai vaksinator yeah. Nah ini dua hal yang Ditambah lagi dengan tracer juga, itu beberapa hal yang kemudian terus terang membebani e, masyarakat. Nah, apa yang kemudian bisa dilakukan pada prinsipnya pemantauan itu perlu. Kemudian kita mendidik, mengedukasi melalui Satgas RT RW. Kemudian dipantau oleh siapa? Tenaga Kesehatan. Nah, kalau pemahamannya puskesmas dalam kondisi yang sekarang dia terbebani dengan perawatan dan tugas yang lain, maka kita bisa aktifkan namanya Klinik Praktek Mandiri dokter praktek mandiri. Bahkan bagi kami sekarang di Ikatan Dokter Indonesia juga, kita sudah menyarankan beberapa kelompok-kelompok dokter, bahkan di cabang, di wilayah, mereka mempunyai ada call center untuk masyarakat yang melakukan isolasi mandiri. Jadi telemedicine yang diharapkan itu bukan hanya telemedicine yang tergantung pada platform saja, tapi telemedicine yang itu bisa dilakukan dengan cara sederhana. WhatsApp, group call, atau whatsapp, video call atau telegram atau yang lainnya itu bisa dimanfaatkan dan kalau umamanya itu sebagai panduan kepada masyarakat nanti melalui Satgas RT RW nya terakses sehingga RT RW nya juga bisa memantau kalau ada kondisi seperti ini bagaimana dok atau bagaimana ke perawatnya umamanya, bisa juga jadi itu itu adalah satu upaya untuk kemudian kita kalau umamanya kondisinya memburuk segera dibawa, dilarikan ke rumah sakit, jangan menunggu kemudian akhirnya meninggal pada saat melakukan isoman itu Oke, baik. Nah, kalau tadi dari uh, uh, NAKES atau FAKES ya juga, kita sekarang ke dukungan obat-obatan ya, uh, dok. Kita ada yang mengatakan bahwa wajib hukum ya, bila kita melakukan isolasi mandiri, kita harus memiliki tabung oksigen. Ini benar apa uh, salah, dok? Ya, jadi oksigen itu akan diberikan kalau ada kondisi sesak. Jadi kalau kondisi sesak, berarti nafasnya udah di atas 20 kali pada orang dewasa, maka sebaiknya dia dilakukan oksigennya itu di rumah sakit. Ya, kalau umpamanya katakanlah dia itu mengupayakan sendiri tabung oksigen ini, ya itu ada tekniknya. Ada caranya, ada regulatornya, ada humidifiernya untuk yang ada airnya itu untuk mengatur kelembapan. Ada cara flow-nya berapa meter. Itu nggak boleh juga memakai sembarangan. Karena kalau itu dipakai sembarangan itu juga akan berbahaya. Jadi sekali lagi, kalaupun nanti ada dukungan dengan isolasi mandiri dengan kondisi yang agak sedang, ya sudah masuk kondisi sedang, tapi kemudian dia tetap ingin melakukan isolasi mandiri di rumah dan memang akhirnya ada persediaan oksigen maka cara pemakaian oksigen berapa flow-nya ini benar-benar harus diawasi oleh tenaga medis tenaga kesehatan hmm, oke okay. karena tidak bisa sembarangan juga karena kalau misalnya contoh yang dihitung nasal kanul dia dengan kecepatan flow-nya dibuat di atas 10 kali. Itu berbahaya buat iritasi hidung. Jadi nggak bisa sembarangan tanpa ada pengawasan dari tenaga medis, tenaga kesehatan. Intinya pengawasan pemantauan tenaga medis juga sangat dibutuhkan di sini agar isolasi mandiri Betul. tetap aman dan nyaman ya. Seperti itu ya, dok ya. Baik, dok kita, kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda, dok. Kita masih akan lanjutkan terkait dengan dialog aman dan nyaman saat isoman. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam COVID Today Cita-cita, untuk mencapainya, aku akan melompat, melewati hari demi hari, tanpa menyerah kemanapun, berbagi semangat ke semua. Aku ingin menjadi energi yang bisa menggerakkan segala cita-cita, buat kini dan nanti. Upgrade paket Combo First Media Anda, dan daftarkan pembayaran tagihan menggunakan auto debit kartu kredit dapatkan diskon 25% dan reward hingga Rp250.000 serta bonus bersama kami dalam COVID Today dan kita masih membahas terkait dengan aman dan nyaman saat isoman Masih bersama dengan Adif Maidi, Ketua Terpilih Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Dok, balik lagi tadi kalau kita saat ini memang banyak sekali uh, terkait dengan informasi-informasi obat-obatan Yang harus diminum atau dimiliki saat isoman Ini banyak sekali informasinya hingga akhirnya pun pada uh, bingung nih dok Beli semua vitamin ini, vitamin itu Nah ini terkait dengan obat-obatan sendiri dok apa sebenarnya yang harus dimiliki ataupun mungkin yang dikonsumsi pada saat isolasi mandiri? Ya, jadi yang harus dipahami oleh masyarakat tidak semua e, kalau kita kemudian dikatakan ter, e, positif COVID terus kemudian membutuhkan obat. Hmm. Artinya kalau mamanya dengan hanya OTG maka yang dibutuhkan itu adalah suplemen dan asupan gizi yang baik setelah kita benar-benar beristirahat dengan cukup. Itu yang penting gitu loh. Kalaupun sekarang, kemudian apa sih vitamin yang dibutuhkan? Sebenarnya prinsipnya ya, kalau kita bicara secara umum, ya prinsipnya semua vitamin itu baik buat tubuh kita. Ya, karena yang penting gizi kita, asupan gizi kita gitu loh. Karena daya tubuh itu terbentuk dari kita pribadi, bukan dari vitamin gitu loh. Dan kemudian dari asupan gizi kita selama ini. Nah, kalau mamanya, kata ngalah mamanya, supaya untuk memberikan sugesti dan masyarakat. Untuk memberikan keyakinan bahwa ini dan membutuhkan vitamin ya. Prinsipnya semua vitamin baik. Tapi ada beberapa vitamin yang berdasarkan referensi yang memang eh, bermanfaat pada saat eh, dengan pandemi ya. Musim COVID seperti ini ya. Itu apa? Vitamin D3, vitamin C, kemudian ada mineral zinc. Ya itu juga penting ya. Termasuk kalau namanya ada tambahan-tambahan yang lain dengan eh, vitamin B1 atau yang lainnya atau vitamin B kompleks saya kira itu juga bisa dipakai itu sehingga pada prinsipnya eh, vitamin-vitamin tadi jika itu dikonsumsi itu akan kemudian membantu untuk eh, daya tahan tubuh kita terus kemudian kapan dia harus butuh obat atau katakanlah butuh antivirus butuh antibiotik sekali lagi pada saat dia ada gejala ya pada saat dia ada gejala atau kemudian nanti berkonsultasi dengan dokter kemudian itu diberikan obat antivirusnya apa antivirusnya, nanti ada macam-macam yang sekarang direkomendasikan, ada fafipravir namanya, atau kemudian antibiotik, nah antibiotiknya pun juga apakah harus berikan sekali lagi saya harus sampaikan bahwa jangan membeli obat sendiri tanpa ada assessment atau penilaian dari dokter karena itu juga nanti semua obat pasti ada hal-hal yang mungkin kapan itu diberikan atau kapan tidak terus masuk kemudian ada obat yang lain namanya, kalau obat batuk ya kalau nggak ada batuk, ya jangan dikasih obat batuk kalau ada batu, baru dikasih obat batu atau keluhan-keluhan yang lain. Jadi sekali lagi, kalau memayar dalam kondisiannya OTG, maka cukup dengan vitamin, asupan gizi, kemudian berjemur, ya, 1 jam, katanglah di tiap pagi, terus kemudian ditambah lagi dengan istirahat yang cukup ya dan olahraga ringan. Jadi itu, itu yang paling penting, vitamin untuk tambahannya saja. Tapi kalau sudah ada gejala, baru kemudian uh, konsultasi sama dokter untuk diberikan obat-obat tambahan, uh, baik itu antibiotik, antivirus, ataupun obat uh, suportif untuk keluhan-keluhan yang diderita. Oke, okay, baik. Uh, Dok Adip, ini juga uh, apa yang mungkin Anda ingin sampaikan terkait dengan uh, agar kita mendapatkan atau aman dan nyaman saat isoman ini, atau isolasi mandiri. Tentunya kita tidak harapkan lagi uh, meningkatnya jumlah Penderita atau jumlah korban akibat isolasi mandiri yang salah tentunya Yang tidak uh, memahami terkait dengan kapan situasi genting Yang harus mereka pergi ke rumah sakit Nah ini ini bagaimana dari Anda dok? Jadi yang pertama Mbak Elisa yang harus dipahami oleh masyarakat Jangan merasa takut, jangan merasa kemudian uh, tidak berani untuk mengatakan Bahwa saya positif Covid, hmm. itu yang pertama itu declare yang harus berani kita sampaikan, sehingga apa? Kita aware, orang sekitar kita aware. Tapi kemudian tidak memunculkan stigma. Hmm. Jadi dukungan dari keluarga, dukungan dari masyarakat penting. Karena pada saat kita mengatakan bahwa kita positif, walaupun kita hanya OTG atau gejala ringan hmm. maka itu satu upaya yang kemudian saya harus minta bantuan. Itu penting gitu loh. Jangan kemudian menyembunyikan status bahwa saya positif. Hmm. Jadi, itu menjadi satu uh, uh, hal awal yang harus dilakukan. Baru kemudian, nanti pada saat kemudian sekarang dengan OTG, maka setelah kita melaporkan, minimal melaporkan kepada RT/RW. Minimal, nanti RT/RW yang kemudian melaporkan kepada Petrosmas uh, yang terdekat. Gitu. Terus, kemudian obat-obatan tadi yang seperti saya sampaikan, gitu. jadi jangan berobat sendiri, kemudian update. ...setiap hari kondisinya, baik itu kepada keluarga atau kepada Pak RT-nya, RB-nya. Sehingga kita prinsipnya sekarang adalah dengan kondisi pandemi covid ini... ...semakin kita membuka diri kita bahwa kita nggak bisa hidup sendiri. Kita harus hidup berkelompok, bersama tetangga, dan yang lainnya Sehingga apa? Akhirnya ada daya dukung untuk mau saling membantu. Nah, itu sebagai upaya supaya jangan sampai terjadi jika ada kondisi memburuk... ...atau bahkan meninggal saat isoman. Jadi itu saya kira inti yang ingin kita sampaikan supaya masyarakat juga kemudian bisa saling mendukung dengan situasi pandemi COVID ini. Artinya kita harus jujur dalam arti kata di sini jujur untuk melindungi diri sendiri dan lingkungan dan juga saling mendukung di sini artinya ya untuk saling kita tahu bahwa kapan butuh betul. bantuan di situ dan juga uh, tetap dipantau dengan atau memberikan informasi baik itu dengan keluarga ataupun tenaga kesehatan yang ada untuk Mengetahui apa sebenarnya yang dibutuhkan Itu sebenarnya kuncinya ya dok ya Baik, terima ya, kasih itu, Terima kasih dokter Adip telah bergabung bersama kami Dalam COVID Today, pemirsa demikian Pembicaraan kami bersama dengan dokter Adip Kumadi Ketua terpilih pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia